Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait satelit nano tanah air Indonesia atau yang disebut dengan Surya Satelit 1 SS1 telah berhasil diluncurkan ke stasiun luar angkasa internasional pada hari Minggu 27 November 2022 dengan menumpang roket Falcon 9 CRS 26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 Satelit nano karya anak bangsa Surya Satelit 1 atau dikenal dengan SS1 telah berhasil diluncurkan dini hari tadi waktu Indonesia atau tepatnya pukul 2.20 PM waktu Amerika Serikat. Roket Falcon 9 CRS26 melakukan misi membawa muatan ke stasiun ruang angkasa termasuk di antaranya mengangkut satelit SS1 milik Indonesia. Roket ini sukses diluncurkan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan beberapa hari karena cuaca di Kennedy Space Center Florida, Amerika Serikat tidak mendukung. Usai sukses meluncurkan ke antariksa, organisasi riset penerbangan dan antariksa menyebutkan langkah berikutnya yang akan dilakukan satelit SS1 adalah development dari modul kibo milik Japan Aerospace Exploration Agency atau ZAKA dari stasiun luar angkasa oleh astronot yang direncanakan pada pertengahan Januari 2023 lebih lanjut peluncuran satelit nano SS1 disebut sebagai sejarah bagi industri antariksa tanah air karena menjadi satelit pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh anak muda Indonesia misi SS1 adalah automatic Packet report system yang berfungsi sebagai media komunikasi via satelit dalam bentuk teks singkat Teknologi ini dapat dikembangkan untuk mitigasi bencana, pemantauan jarak jauh, serta komunikasi darurat. Satelit ini diperkirakan akan melintasi wilayah Indonesia 4 hingga lima kali sehari dan akan mengorbit pada ketinggian 400 hingga 420 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 51,7 derajat. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit Brin, Wahyudi Hasbi Berharap pengembangan Surya Satelit 1 dapat memberikan motivasi bagi pengembangan satelit di perguruan tinggi Indonesia. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait satelit SS1 buatan Indonesia sukses terbang ke stasiun ruang angkasa menggunakan roket Elon Musk. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya